Selamat, nama saya Umari, jabatan bidan desa desa Tidodadi. kota PKK saya berjumlah 50 orang. Di PKK itu sendiri ada kegiatan kegiatan Pojek 1, Pojek 2, Pojek 3 dan Pojek 4. Ayati. Dari ketua tim penggerak PKK Desa Sidodadi kepada Ibu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kemarin saya sudah dilantik sebagai ketua tim penggerak PKK yang baru. Terus pekerjaan kita ke depan tentunya masih banyak PR. Papan data yang di kantor itu kayaknya belum diganti ya, oh, Mbak yang berhati, pas jadi nggak balik ke kantor desa. Sudah dilantik, saya otomatis nanti seminggu sudah dilantik siap-siap kecamatan akan turun ke desa. Rencananya kecamatan akan mengukuhkan atau melantik para tim penggerak PKK desa berjumlah 22 orang. 39 124 Sido di ini, kami sudah membentuk sebuah e, organisasi koperasi. Jadi, anggotanya sudah banyak, dan alhamdulillah, koperasi kita, koperasi desa Sido Dadi ini, konsepnya sudah puluhan juta. Saya minum aku. terima Minum. yang pertama kepada ketua tim penggerak PKK Kabupaten yang telah memberikan bimbingan serta arahannya demi majunya PKK Desa Sidodadi ini. Demikianlah profil PKK Desa Desa Sidodadi. Dan saya akhiri wal wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa